Kalau suhu suhu-suuh aku tak ragu kalau. Tadongnya. Oke. Habis diajar tanjakan dan ini juga masih tanjakan nih guys. Kita masuki ke... perkampungan. <tuk> turunan. Ah, ah. Ah, bodoh, mana dia. orang bodoh? <laughs> Tanjakan di depan tuh guys. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Baga Diraga Jeno guys Hari ini kita mau nge ke Kabupaten Agam Yang ada di Provinsi Sumatera Barat guys Bersepeda Ria di event Minang B4 Oke okay. ya, seperti apa keseruan kita hari ini Ikutin truk Tengahkan kita ke bukit tinggi <tuh> Hihi. Yang enggak payah rugi <tuh> Yang enggak <tuh> woi Yang payah rugi <tuh> <tuh> Yang payah rugi 200 <tuh> pake jalan tol Pekanbaru Bangkinang yang baru diresmikan nih guys. Jadi hari ini masih free. Free of charge selama 3 minggu nih. Jadi kalian mau cobain cobain lewat sini nih. mulus kayak pahanya ayam. Oke, okay, kita sampai dulu guys. Gua <tuh> <tuh> udah Sampai kita udah di apa dulu guys? apa namanya, lubuk bangku nih nah ini guys, ini makan, makan ayam guys kita kita lagi ya. makan ayam 50 kota ini ayam nih guys tadinya ayam <laughs> kalau udah gulai, jadi kucing oke okay guys ya makan nanti baru tahu. Oke okay okay guys, kita udah nyampe di camp groundnya acara Minang Geopark Cycling di ngarai Siano di Bukittinggi ini guys. Oh guys. Kita lagi ngopi-ngopi santai sambil menunggu pagi. <laughs> ini Itu kok hitam kalau ini kuning. Ini agak ringan. mantap. Tolong dijilat sedikit. Si dapat stiker Nah, stiker gue up. Nah, ini sponsor-sponsor. Assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Kita baru bangun pagi habis packing di malam pertama nih, guys. Habis ini kita mau sarapan dan menunggu instruksi buat guysnya ya. Oke, okay guys. Kita menuju titik kumpul start. Oke okay ya. Kalau urusan alamnya nggak usah ditanya ya guys, sumbar. Wow. Oke, okay, kita nyampe di titik startnya nih guys, Mio menang Park Cycling. lagi ada di mana ini di <goda> Hai guys, pakai sepeda dulu gitu. Kembali Eh mak. Halo. Salam. ayo lagi, ah, tanda kan? Eh hey, ketua. Jadi guys informasinya kegiatan ini diikutin sekitar lima ribu lima ribu sepeda. Kita up, uh, 12. Dih, Indonesia ini sih kan, Biar, biar ramai dia. Om. begini om. Gimana, om Kita ada 12 orang Om. Sepedanya cuma 6. Uh -huh. <laughs> udah. Halo, <om. laughs> udah susah. Udah susah tuh. Itu aja udah susah susah Om. Pikir tuh Om. bosok gigi tadi? tuh. Ini ya. deh. <laughs> pak wakil gubernur. oke guys, bentar lagi kita mau start menuju Lawang Park tuh, semoga lancar perjalanannya Oke okay guys, kita udah start tadi di Lupa sama Wakil Gubernur Sumatera Barat nih guys. belum <tuk> mau <tuk> banget. Iya, udah jalan menuju tanjakan pertama nih. Oke okay deh, ikutin terus ya. Luar biasa. Tanjakan sambil tikungan guys I'm addicted to ragu aku, kalau susu ko gak ragu aku. <tuk tangan> <tuk tangan> mainkan piring lontong dulu. Eh, kamera rupanya. Tekan terus off. Ah, ada kamera, Om. Ada kamera nih, Om. Sampai, <laughs> <laughs> Om. Mantap. <laughs>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 Ayo, ayo, ayo, Habis dihajar tanjakan dan ini juga masih tanjakan nih guys. Kita masuki perkampungan. Tekan terus luar biasa pemandangan suhu bukan baru wah, kakak suhu bukan baru wah, mantap bonus, bonus, bonus rute yang kita gunakan ini Uh, jalur alternatif menuju Danau Maninjau Puncak Lawang Dan sekitarnya guys Luar biasa alamnya Peserta nya udah terpencar-pencar nih guys Ada yang di depan ngejar di belakang Jadi saya pun sendirian nih Tapi pemandangan alamnya luar biasa Sumatera Barat I Need for speed. Hello. <laughs> woo -hoo. biasa guys teman-teman oke guys, kita lagi checkpoint di Simpang Pantai nih namanya no guys, menuju Lawang 4 jadi di sini buat break ngopi turun minum nih guys sambil menunggu teman-teman yang masih nyecer di belakang Enak, Om? Sangat, Om. Tadi malam? Enak, Om. Haa? Kekal. Kekal belakang. Oh, oh. Asik ya. Oh, oh. Mantap ya. Gara kami gara. Awak tergiru neng auto tu lah. <laughs> ya, <Bula> ya. Gara tapi Om. Boleh nampang kan? Hahaha. <laughs> ah Andre. Avallan yo. La Lionel Ponwa. Minggu. ada om, balik bukit tuh om om, oke guys, kita udah ngelintasin jalan lintas bukit tinggi Maninjau bukit tinggi uh, Matur dan menuju lawang 4. enak ya enak ya enak ya enak Halo lagi guys <hrió> makan turunan <laughs> Matur makan turunan. Ah. Oke okay guys, kita udah nyampe di Matur nama tempat ini guys. Dengan cuacanya yang dingin. Karena ini udah di ketinggian ini guys. Luar biasa. guys, ini ikon puncak Lawang. Kita menuju puncak Lawang sih sebenarnya. Jadi kita lagi habis foto session, nora-noran dikit. Oke okay, deh. Untuk lagi kita menuju kawasan puncak Lawang. up, panjang di depan guys mantap mantap lah, masa enggak? kayu jolai kayu jolai jadi, lawang ini terkenal dengan penghasil tebunya guys yang sangat manis dan segar up, tonton terus tonton terus Oke okay guys, kita nyampe di uh, Lawang, puncak Lawang. Di belakang kita ada Danau Maninjau. Dua jam kemudian om, ini peserta kuap. Ya, yeah. <laughs> yang paling norak. Yang paling norak. Guys, kita sudah sampai di puncak Lawang guys. <laughs> hari kedua di hari Sabtu. Nih yeah, ada orang tuh lah sini. Okay. Nura. Nura gua peduli Ada orang gua. Jangan sampai nampak dia. Ada orang ada orang bodoh belakang. mana orang bodoh. Tanjakan di depan tuh, guys. Luar biasa. <Smining. Scan> Udah lah tinggi, miring lagi Pokoknya kurang ajar Sudah mulai turun embun Dengan hutan pinusnya Dengan tanjakan curamnya nih guys Ketinggian 1100 mdpl dan masih terus menanjak sana nih guys kita lagi break nih guys uh, setelah nanjak yang lumayan mengganaskan nanti di atas sana itu masih ada lagi tuh kabarnya 15 tanjakan lagi hancur <tuh> masuki lawang 4 luar biasa Om Kopi time lagi ya, kopi break, kopi time Oke kita copy, copy, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, ya sekarang. ya kopi, kopi, kopi, Oke guys, ini suasana malam ya kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, Oke guys, ini suasana malam di Bike Camp Cukup ada acara-acara dari penyelenggara. Oke okay guys, akhirnya kita nyampe di Lawang Park dengan rute goes yang luar biasa. Jadi gimana guys, goes kita kemarin dan hari ini? Asik ah, asik om. Asik, Om. Ah, asik. Rutenya asik, Om. Seru. Sangat kan? menantang. Kurang ajar tanjakannya. Ya, kurang ajar tanjakannya. Pertama kali, Om, saya ngerasin trek seperti ini. Di pekan baru sering ya, Om? Hah? Kalau di sini baru pertama kali. Oh, iya. Kalau tanjakan kayak gitu di Pekanbaru? Kan baru tuh view -nya sawit, Om. 22 23 22 23. <laughs> 4, 200 meter dari permukaan laut. Ah, itu. Sangat tinggi nih, Guys. Jadi kita negeri di atas awan lah nih. Pas ngomong tuh keluar uap-uap. Pokoknya ada embunnya gitu, Om. Alhamdulillah Medan. kita selamat sampai di Medan diminta <laughs> Kita lagi di Danau Toba. Ah, Danau Toba. Danau Toba banyak ya, om tuh ha ha Kadang-kadang jadi, Ya itu tadi, Om. Ya, Yang namanya <laughs> antimun bungku, Om. <laughs> Kalau mau tahu om antimun bungku, ya, browsing aja, Guys. Japri aja kita, Om. Oke, Guys. Kita lagi di atas awan nih, Guys. Di atas awan. Negeri di atas awan. Ya, kan Mas. Mas dari mana orang sini? dari tadi om. Udah udah lama kerja di sini. Udah om <laughs> View danau Meninjau sangat amazing. Gimana kesan dan pesannya? Dingin, capek, dingin ya. dingin bro. Tadi malam kan tidurnya di hotel kan? Ya, hotel Prodeo. <laughs> Om Sabda Gonda ikut Yang payi rugi Om, om Yang rugi, bendera kita sama Om Sabda Mau Doha, mau TGC Kita cuma sahabat saudara. Betul, betul Sabda Sayang sama Sabda kayaknya ya Om Sabda Jangan takut pakai bendera yang mana Pokoknya kita hari ini, kita goes Om Sabda Rugi ndak ikut <tik> Oke deh ya, yang penting kita seru-seruan aja goesnya Semoga kita bisa ikutan trip-trip berikutnya lagi Jangan lupa untuk like, share, komen. Salam cipu Salam cipu <tik>